wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, kali ini kita bahagia sekali teman-teman ya Karena teman kita nampak bersemangat Kita hunting si. kali ini Kita mau cari tegukur teman-teman ya Sama punai uh, Terima kasih sudah bergabung di channel kami uh, Dan masih dalam edisi yang sama teman-teman ya Kita seputar hobi kami Kita hunting Oke okay, ikuti terus Jangan lupa subscribe like share and comment serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya agar teman-teman tidak ketinggalan uh, seputar keseruan-keseruan kami petualangan-petualangan kami oke okay? mantap kita menuju spot hunting kita uh, ini lagi dia berjalan teman-teman sudah dapat 3 poin Dua punai sama satu tegukur ya tapi tidak uh, tidak tertangkap kamera teman-teman ya karena belum sempat pasang Oke, saksikan terus videonya. Oke, teman-teman. Mantap. Nah, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak, teman-teman itu teman kita dapat bro dapat, dapat. mantap nah, dapat, bro. mantap bahagia sekali kita bro mantap Masih hidup bro sip sip oke ada tuh kukur seperti kita pindik, ya menyebutkan poin Bismillahirrahmanirrahim poin teman-teman mantap teman-teman mantap oke teman-teman ada -teman. lagi-lagi teman-teman kukur kita, coba kita bidik ya pohon teman-teman, mantap kita ambil teman-teman ya itu pohonnya tadi kita 40 meter dari sini 45 meter lah kita ambil teman-teman ya uh, semak-semaknya luar biasa teman-teman teman-teman kita cari dulu mana cari teman-teman oh, belum ketemu juga teman-teman saya -teman. cari teman-teman ya sabar sabar oh ini teman ini teman, -teman. ketemu teman-teman mantap Wow. Masuk dalam semak-semak Buin -semak. teman-teman Mantap Ada tegukur teman-teman Kita tempat tegukur teman-teman Dan poin ya I don't know. pun sudah ya, teman mantap teman mantap teman-teman Oke okay, tambah lagi poin dua teman-teman, tukukur -teman. ya. Uh, kita masih ini masih nyangkung di sini. Mudah-mudahan dapat tambah lagi poinnya teman-teman ya. Ikuti terus uh, keseruannya. Oke okay, mantap. Oke okay, kita pindah lokasi teman-teman. Kita mencari spot baru. Sepertinya yang tadi sudah tidak mau datang lagi Pune dan tekukurnya kita mencari tempat baru teman-teman ya, mau nah, seperti ini pemandangannya. ikuti terus teman-teman ya, kelihatannya ada tukukur teman-teman, tapi belum nampak di mana. Ada teman-teman, tapi posisi belum jelas. Coba kita cari teman-teman ya. Oke. Coba kita cari teman-teman. Mudah-mudahan ketemu ya. poin teman-teman ada lagi teman-teman tapi jaraknya wow Mari teman-teman sekitar 70an meter mungkin ya oke kita coba teman-teman ya kakak teman-teman, merasa teman-teman, mungkin karena jarak terlalu jauh ya, jadi karena angin juga cukup ribut di sini, jadi kemungkinan oh, mimisnya terbawa angin tadi. teman-teman. Oke terima kasih sudah mengikuti video kami teman-teman ya uh, Barangkali uh, Untuk edisi kali ini cukup sampai di sini dulu uh, Nantikan episode selanjutnya Dan uh, Terima kasih teman-teman ya Sudah setia mengikuti uh, Konten ini Alhamdulillah teman-teman, dapat beberapa poin ini. Dapat beberapa poin. Mudah-mudahan episode selanjutnya akan lebih seru teman-teman ya. Jangan lupa saksikan terus. Oke, terima kasih. Wassalam.